Baiklah para sahabat Leslar dimanapun Kalian berada untuk menemani santai Bagi kalian saat ini Tentunya bangun akan memberikan informasi Terbaru para sahabat yang seputar dan Bilar Tentunya kita keunggahan dan ke kabar pertama aja Ada sebuah kabar spesial Bahagia juga buat kita semua Dari Kak Margin dan tentunya Kak Alia Hamshi bersama dia Tentunya kita mendapatkan kejutan nih Ada sebuah ugar postingan Yang tentu di -post kembali oleh Ali Hamshi yang mana tentunya Meripos penggahan dari Kak Margin Masa belajar disini itu ada sebuah kalimat caption Ke Bandung Please tanggal 13 Meluncur Bandung Bun Wah sudah dipastikan banget Kak Margin dan Kak Alia Tentunya bakal menjadi mermaid di acara lamaran Lesla sabat ya makin gak sabar aja Menunggu kejutan yang akan diberikan oleh Kawan-kawan dan teman-teman akrabnya Dede Elasti doakan yang terbaik saja mudah-mudahan Selalu diberikan kelancaran dan tentunya kebahagiaan Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar Salah satunya ada komentar dari akun MZFF yang berkomentar Kira-kira siapa ya yang jadi Wow, <laughs> Doakan saja mudah-mudahan bersahabat ya teman-teman akrab dari Abang Bilal tentunya kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan selalu berikan kelancaran terus buat acara lamaran sampai acara angka resepsi pernikahan dari Leslie dan Rizky Bilar. Berikutnya, para sahabat, kita juga mendapatkan kabar terbaru ya, bahwa semalam tentunya Abang Bilar meeting bareng Papi Putra Siregar. yang Pak sahabat, ya. work hard rambut baru Babang Rizky Bilar, kata Bang Putra. Pak sahabatnya di akun Instagram pribadinya. Jadi kita lihat keunggahan berikutnya. wow ternyata muncul juga nih persahabatan yang vitamin, yang mana tentunya Rizky Bilar meeting bareng, tapi putra dan kawan-kawan persahabat. Ya, apapun yang dilakukan oleh Rizky, bila selalu kita support, selalu kita dukung, dan doakan mudah-mudahan dilancarkan dan diberikan kesuksesan. Amin ya Rabbal 'Alamin tersebut lebih di post kembali oleh akun Instagram Leslalopatis yang ada sebuah kalimat caption dituliskan mantap calon manten pekerja keras dan bertanggung jawab sehat-sehat terus ya Bang lancar rezekinya Amin tuh doa terbaik langsung diucapkan kepada calon pengantin persahabat yang mudah-mudahan ber kelancaran kesuksesan dan banyak rezekinya Amin tentunya banyak sekali komentar yang sangat positif dalam postingan tersebut salah satunya ada komentar dari akun siaris 11 di situ mengatakan uh makin makin dah auranya masya allah oh, luar biasa bang sahabat ya aura dari Rizky Birnya calon pengantin sudah terpancar di wajahnya sahabat ya semakin bergairah semakin bahagia semakin fresh mudah-mudahan Abang Bilar lancar, mengucapkan dijemput kabulnya nanti persahabat ya, yang mana tentunya di hadapan banyak orang dan kita akan menjadi saksinya persahabat ya. Doa terbaik kita selalu panjatkan untuk Lesti dan Rizky Bilar. Dan berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial, aduh, tentunya bukan Rizky Bilar namanya yang tidak membuat bahagia dan pengikbahan persahabat ya tentunya bang Bilar semakin hari ternyata semakin buncit aja nih ini efek bahagia banget persahabat ya tentunya bersama dengan Leslie mudah-mudahan saja tentunya kebahagiaan selalu diberikan kepada Leslie dan harus Bilar dan selanjutnya para persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan postingan juga persahabat ya ini tentunya postingan ketika Kak Nikita Mirzani diwonsyar mengenai sosok Rizki Bilar, Pak sahabat ya tentunya. Dari awal, Kak Nikita mengatakan bahwa Rizki Bilar orangnya tentunya antusias dan ambisius dan mau ingin belajar, Pak sahabat ya, apapun hal itu. Ini menunjukkan bahwa Rizki Bilar adalah potensinya sangat luar biasa, tentunya orang baik pasti sudah Nomor satu para sahabat dia yang selalu memberikan inspirasi dan contoh-contoh baik untuk kita semua Kita makin bangga bahwa teman-teman artis Rizky Bilal tentunya selalu menjadi sosok yang sangat menjadi inspirasi buat banyak orang Mudah-mudahan tentunya selalu banyak yang mendukung, yang selalu mendoakan untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilal Postingan tersebut telah repost kembali oleh akun Instagram yang selatkan dari 01 Di sebuah kalimat caption Alhamdulillah semoga karizki bila semakin bersinar Selalu dalam lindungan Allah Teruslah berkarya dan berkarya Untuk menggapai segala hal yang diimbikan Doa kami selalu ada untuk kakak amin Doa telah baik juga selalu dipanjatkan bersahabat ya Mudah-mudahan tentunya selalu bersinar Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Amin Ya Robbal Alamin dan selanjutnya persahabat kita lihat juga di sini ada unggahan ke postingan Ini tentunya flashback dulu nih persahabat ya Ini momen-momen spesial banget nih persahabat, ya Rizky, Bilar, Lesti, dan tentunya calon mertua yakni Ayah, Kejora Yang mana tentunya belum menjadi menantu aja sudah akrab dan sangat bahagia banget persahabat ya apalagi sudah menjadi calon man Apalagi sudah menjadi mantu persahabat ya pastinya sangat harmonis banget nih Wow tentunya hari ini hamil 10 persahabat ya makin gak sabar men tentunya melihat dan menyaksikan acara lamaran Lesti dan Rizky Vilar ini tentunya momen yang masalah satu cara buat tetap kuat dan tentunya menunggu momen mereka 10 hari lagi persahabat ya aduh ini vitamin dulu nih persahabat dikasih biar kuat tentunya melihat momen-momen spesial Lesti dan Rizky Dilar dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah postingan ya, maaf flashback kembali pas aku ada yang ingat nih ini foto momen kapan nih para sahabat ya pastinya Lesti selalu sejati tahu banget ini momen yang mana tentunya membuat kita semakin bangga dan bahagia juga para sahabat ya mudah-mudahan Lesti Kejora selalu diberikan kebahagiaan Kelancaran dan kesuksesan untuk Dede Lesti dan Rizky Bilar, sahabat, ya doa terbaik kita selalu panjatkan. tentunya dukungan selalu kompak dan solid mendukung Lesti dan Rizky Bilar. Dan ke kabar berikutnya, para sahabat, kita lihat juga di sini ada info spesial juga, para sahabat, buat kita semua yang ingin vote Lesti dan Billar di acara Infotainment Awards. Ini tentunya bisa vote lewat link yang ada di bio SCTV juga nih pas yang yang Silahkan kita gempur tentunya silahkan kita harus kompak pas ya bisa Tentunya lesi lesik ski bila mendapatkan kategori predikat di infotainment award pas ya Doakan yang terbaik saja mudah-mudahan bisa bersinar dan bisa berkarya dan tentunya bisa mendapatkan penghargaan kita masih menunggu kejutan barunya, persahabat mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya. Tunggu saja info dan kabar terbarunya. dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bermin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.